dengan <config ultimatar Rico> ah. Kok bisa? <t Georgiak Princip beers> Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK oke okay, cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan cuy ya jaga kesehatan cuy oke okay, cuy sudah lama banget ya kita nggak ngintip ngintip lagi video-video kelakar yang ada di tiktok cuy ya jadi ini kesempatan banget karena saya lagi ingin melihat hal-hal yang kelakar atau yang lucu yang ada di tiktok cuy ya di sini saya ada beberapa video dari indonesia ada beberapa video dari luar dan ada beberapa video dari Malaysia cuy jadi sini campur cuy ya dan beberapa juga yang di tag langsung oleh teman kita yang ada di tiktok cuy ya jadi buat kalian yang belum follow saya di tiktok silahkan follow tiktok saya ya nanti saya cantumkan di deskripsi cuy gampang banget cuy ya gampang banget NDTK aja cuy ya lurus NDTK aja gitu cuy oke cuy tanpa berlama-lama lagi cuy karena di sini videonya cukup banyak ya tapi saya nggak mau reaksi semua cuy ya Saya akan lihat separuh cuy Separuh saja cuy ya Oke video yang pertama langsung aja cuy ya Jom kita tengok videonya Dan oke video pertama ini di tag langsung dari teman kita cuy ya Yang mana judulnya itu adalah maklum rada beda bahasanya ya Server Malaysia di sini, cuy Ini kayaknya main Omet TV cuy Oke langsung aja 3 2 1 Dari Malaysia ya kak? Dari Malaysia ya kak ini dari mana nih? Dari Indonesia. Dah, Indonesia. Lho. Kak, tangga lah kita nih. Udah, lah kita. kita, Kak. Indonesia, Kak. Iya, iya, Indonesia. Indonesia, Kak, mana? Indonesia, udah oh. ke mana Sumatera. <laughs> Sumatera. Oh, Sumatera. Oh, kan banget ini. Indonesia kat mana? Indonesia itu maksudnya Maksudnya begini aja. Saya agak paham ya Indonesia itu di mana gitu ya, dekat mana Kalau di Malaysia bilang dekat itu berarti mana gitu ya Kita ulang dulu ya Dia santui aja ngomong Dari Malaysia ya kak kaya. Ini daripada mana nih? Dari Indonesia ya yeah. kak Santui Tentangga aja dia Tetangga lah kita nih Tetangga lah kita nih Tetangga kita kak Kembar kayaknya Indonesia kaya kak Iya Indonesia ya. Indonesia ke mana? Ke mana? Indonesia oh. enggak kemana mana Sumatera. <laughs> <Indonesia> Sumatera. <laughs> oh, maksudnya di mananya gitu. Oh. Sumatera. Dia geli. <laughs> dia geli. Tunggu tunggu Ini yang saudaranya ini dia paham makanya dia bilang mau dibilang Sumatera gitu ya. Oke, okay, kita lihat komentar aja ya. Di sini komentar Indonesia dengan muka polos Indonesia enggak kemana mana-mana. <laughs> Aduh. Malaysia dan Indonesia bersaudara Wah ini keren nih komentarnya nih Malaysia dan apa? Malaysia dan Indonesia bersaudara Betul banget Oke video yang kedua ini adalah uh, Judulnya ya judulnya di sini itu adalah Oktober 2021 emang eh, berat ya Emang berat Ini apa ini video apa ini Oh ini musiknya saya hilangkan cuy Bapak Pertama kali pakai pipet atau gimana sih? Oh iya dia udah tahu nih, dia udah tahu. Huh? <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay, saya penasaran dengan komentarnya, Ci. Ini komentarnya. Serah, Bapak. <laughs> Terserah Bapak lah, ya. Serah Bapak, Bapak nggak salah kok, Pak. Sedotannya yang salah. <laughs> Aduh, terkadang komentar itu lebih kelakar gitu ya, ketimbang videonya juga gitu ya. Ada kreatif sih yang komentar ini, cuy. Oke, next video selanjutnya, cuy. Serbong kapal itu. <laughs> Kita lihat komentar lagi sih ya. Nasib tak ada letup-letup kat hidung. Letup-letup kat hidung itu apa? Maksudnya? Saya nggak paham sih ya. Letup-letup letup kat hidung itu maksudnya apa ya? <laughs> Ini ada yang lagi yang berkomentar sumpah demi apa bangke. <laughs> <tuh> <tuh> Oke okay, next video selanjutnya ngakak you know? sumpah, apalagi <laughs> yang ngakak Ini, ini Mellow. Mellow Oh, video dari Malaysia ini nih. Ini dari Melo, Ini dari ni Ini dari Melo, Ini dari Melo, Ini dari dari Ini dari Melo, ada yang melo. yang melo. Ini Itu kucing, bukan babi. Itu kucing. <laughs> Tumpah ice. semua. Ini, minum, minum, minum. ini okay. tutorial ya, ini tutorial dari, minum. Ini, tarik, tarik, tarik, tarik. Milo ice. Dan okay. <laughs> minum sikit itu. Good. Eh, kok memang kepan? Memang babi yang kok nih? udah setan, udah babi, itu kucing. <laughs> Oke okay, kita lihat ya komentar ya, Langsung berubah nama kucing. <laughs> ya benar banget. <laughs> kucing langsung ganti nama si, mana dia baru minum sedikit lagi. Iya baru dia minum, baru minum sedikit gitu ya, <laughs> yang tumpah banyak. Oke video selanjutnya cuy Ini kayaknya dari teman kita dari Malaysia juga cuy ya Ini tag nama saya Karena di sini ada apa namanya, tulisannya gelak gitu ya Oke. Okay. look at this Nah, buka! Buka, buka, buka Aku awet banget, aku awet banget Aku awet banget Dia itu menemani saya Ini dia kenapa sih? Sakit <tuk> di rumah <ubat>. Nengeng, nengeng, nengeng, main jik <tuk> Neng, ada neng, main jik <tuk> Main, dia, dia, dia tak cucuk. Tak cucuk, lah. dia sejuk oh je. Main je, main game. Dia tegam je. Oh, di sunat. Ini <laughs> dia di sunat dia. Main Dia game. tegam je. Bukan okey. elok, dia tak lenguit. Ya, dia ni lah. Sekejap lagi, ampak cucuk sikit tau. Macam ah. gigit. The woman was too stunned to speak. Nah, jangan gigi semua, biar, biar. Biarkan sikit je. Bila Alhamdulillah, Malahkiau mizin, banget. Gue kira dia bilang, ya Allah, ya Allah, tolong jangan buat saya sakit gitu, ya ternyata bagi menang gitu. Aduh. Baca Al-Fatihah nak kurang rasa sakit, ya ini yang saya maksud tadi, nak kurang rasa sakit. Tapi yang benar itu adalah baca Al-Fatihah sebab nak menang gitu, <laughs> nak menemain game gitu. <laughs> Oke okay, video selanjutnya cuy ya, ini masih dari Malaysia juga Video dari Malaysia yang di tag langsung dari teman kita cuy Oke okay. uh, ah. Kiamat <laughs> Kiamat Kiamat Allahuakbar, Allahuakbar! Allahu akbar. Iqamah je. Azan sudah apa dia? Ini, ini sunat tak ada azan. Iqamah saja. Ha. Pendek. Oh, macam ni. Allah. Apa ni? Ya? Apa? Apa? Allah. Oh. Kenapanya? Pendek kan? Ha? Huh? Bukan pendek macam tu. Yang lembut yang sedap tu. Kenapa oh, tu? Yang lembut yang sedap. Ayalah. Ah, ha. Allah akbar, Allah akbar Subhanallah, Eh, janganlah kacau Semula, oke, oke Tak kacau kacau dah Kiamat aja Kiamat Udah benar tadi Tapi jadi sini kacau gitu, <tuk> Gue tarik napas dulu, cuy. Ini ada komentar ya. Ini ada komentar logat Malaysia emang mood banget ya. <tuk> mood banget ya, betul betul. Oke, okay, next video selanjutnya, cuy. Apa <tuk> oh, santel ini? <tuk> ini gimana sih? Gua enggak paham cuy. Ini sengaja atau gimana sih? Ya kita ulang dulu cuy. Astaga, Tidak pa bisa. palunya ditukar. Tidak Tidak bisa. Tidak Tidak bisa. Bisa. Oke okay, next video selanjutnya J. Oke okay, kita lihat saja ya. Bisa gitu tiba-tiba posisi duduk di, duduk dia yang salah cuy kita ulang lagi cuy ya Nanti -nanti. <laughs> <laughs> terlalu banyak gaya sih saya pikir tadi itu disengaja Cey ya, ternyata tidak. Posisi duduknya yang salah gitu ya. Aduh... <coughs> Oke, video selanjutnya Cey. Tunggu dulu, kita lihat. Apa sih judulnya nih. Session 345 Masker ajaib. Maksudnya apa? Ma masker? Max ya, Max. Sih? Oh. <laughs> kalau nggak salah ya kalau nggak salah ini masker diperuntukkan untuk yang berhijab kalau nggak salah cuy ya Untuk yang Perempuan gitu ya Makanya bentuknya kebalik gitu Ini yang salah yang ngasih gitu Pak tentaranya juga nyerah aja ini kita lihat komentar ya, itu masker untuk yang pakai hijab ya benar banget ini memang di desain untuk yang perempuan gitu yang pakai hijab gitu ya nah ini semuanya komentarnya seperti itu cuy Oke cuy mungkin itu aja ya beberapa video yang dari tiktok yang kita lihat untuk uh, hari ini ya Kalau memang kurang suka banyak yang suka gitu ya Kurang bisa tag nama saya di apa namanya tiktok ya Kalau kurang mendapatkan video-video yang kelakar Nanti saya akan coba uh, apa namanya uh, React gitu ya bisa kirimkan saja juga yang penting video-video tiktok gitu cuy ya Karena menurut saya begini cuy Video tiktok itu menarik karena dia itu se semacam platform yang bisa mempersatukan beberapa negara gitu ya, negara Indonesia ada di situ, Malaysia juga ada di situ, eh, luar negeri India Dimanapun itu pasti gabung di situ. Jadi, saya pernah melihat salah satu video, video itu dari Thailand ya, contoh video itu dari Thailand. Tapi yang berkomentar di situ kebanyakan dari Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Itu itu su su susah untuk ya, apa namanya? Gimana sih algoritma dari TikTok ini? Jadi menurut saya menarik sih ya. Jadi semua kalangan bisa melihat video-video yang di dalam TikTok, cuy. Makanya banyak yang viral gara-gara TikTok gitu ya. Karena semua negara, hampir semua negara itu bisa melihat video-video di sana, cuy. Apalagi yang berbau komedi. Oke okay, sekali lagi, kalau memang kau orang suka dengan video ini, Silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja. Kalau kau orang ingin saya membuat video-video macam ini lagi, cuy, Yang ngakak. Plus, seperti ini, cuy. Kita mereaksi video-video dari TikTok, Orang boleh follow TikTok saya dan tag nama saya di sana, cuy. Dan saya akan mengkumpulkan, ya, saya nggak tengok dulu, saya like saja. Karena kalau saya sudah like, pasti videonya tersimpan di profil saya cuy. Jadi itu yang kita tengok di part-part selanjutnya cuy ya. Di, di konten yang sama. Ngakak plus namanya ya cuy ya. Oke dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.